Ini dengan aku, Lira Way. Kakak penabur gading serbang. Aku mau bikin cerita tentang ketaatan. Ikuti cerita aku ya. Halo, hilang. Iya, Kak. Oke. 1. Iya. Bu ya, pokoknya boleh alergi, oke, okay. ntar ya. Wah, wow, ada susu sapi. Minum enggak ya? Kupang alergi. Aduh tapi enak banget. Minum enggak, minum enggak, minum enggak, minum enggak, minum enggak, minum? Minum? minum minum. Hidup aman. Masih ingat? dalam 3 ayat 20 Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan Kita sembah Tuhan Jangan lupa untuk baca Alkitab setiap hari Happy ring ring ring semua anak taat belajar dari Tuhan kita harus taat kepada orang tua ataupun Tuhan Yesus teman-teman oke okay, musik Yesus memberkati God bless you